Saya dulu sebelum beragama Islam Banyak menghina dan memfitnah fitnah Islam Setelah saya mendapat hidayah Pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 Masuk ke dalam Islam Baru saya tahu Apa yang saya hinakan terhadap Islam Semuanya salah besar Agama yang paling benar Agama yang paling suci Agama yang paling sempurna Yang dibawa oleh para nabi-nabi Sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini Agama yang dibawa oleh nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum beliau itulah sebabnya ketika Rasulullah s.a.w. membawa Islam mengajarkan, mendakwakan Islam orang-orang kafir, kafir Quraisy, ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak senang dengan beliau mereka bertanya kepada Rasulullah, "Adama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad?" Maka turunlah ayat, "Kunnina lihadani rubbii ila sirati mustaqim. Bina kiyama bilaba hanifa wa makana minal musykin. Qul wa nusuki wa ma'tiya wa ma'mati lillahi rabbil alamin." Jadi agama Islam yang kita anut Agama Islam yang kita yakini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selawat anak-anak saya dari mengatakan Muhammadun anbiya. Rasulullah disebut sebagai sayyidul anbiya. Penghulu dari semua nabi. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari agama Ibrahim Suatu ketika saya menonton acara Damai Indonesia Saya menonton sebuah tayangan dakwa di stasiun TV swasta TV One Dengan judul Damai Indonesia Ada seorang ustaz Beliau sekolahnya di Kairo. Beliau belajar di Mesir. Beliau mengatakan bahawa agama Ibrahim adalah agama yang bersumber dari tiga agama. Lalu beliau sebutkan agama Ibrahim itu katanya bersumber dari tiga agama. Yang pertama dia sampaikan agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga agama Islam saya langsung bicara di depan televisi ini betul-betul celah ke-12 Ustadz sudah belajar sampai ke Mesir berkata bahwa Ibrahim ada tiga agama di dunia yang berakhir dari Ibrahim katanya agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam ini betul-betul kalau ditelan oleh umat dakwah model begini sudah terjadi penyesatan yang luar biasa agama yang bersumber dari Ibrahim hanya satu agama agama Islam agama Yahudi namanya Yudaisme kitabnya adalah Talmud agama Kristen kitabnya adalah Perjanjian baru agama Islam kitabnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berisikan semua kitab para nabi. Termasuk di dalam Al-Qur'an itu adalah kitab Injil Isa alaihi Salah satu ayat Injil yang ada di dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Qur'an surah as ayat yang ke-6. Yang kita peringati malam ini. Dua golongan yang paling tahu. Akan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama yang tahu. Nabi Muhammad akan datang sebagai Nabi. Adalah para Nabi. 3.500 tahun. Musa memimpin. Bani Israel baru datanglah. Nabi Isa AS. Nabi Isa datang. Nabi Isa hanya satu menyampaikan atas datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa izolah islamu mariamah Ya bani isu ilah inni rasulillahi ilaikum musariqolima baina yadaya minatawrati wa kumasisi rambi rasul liliyati bin bali Ahmad golongan yang kedua yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah ahli-ahli kitab para pendeta dan ahli kitab umur 8 tahun Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya berdagang di sah yang mengatakan beliau akan datang sebagai Nabi adalah pendeta Bukhairah jadi yang menatakan agar datang Rasulullah sebagai Nabi adalah para Nabi khususnya Nabi Isa AS Injil yang telah disampaikan Isa itu yang kita pakai sekarang sebagai Al-Qur'an Jadi tidak ada agama yang paling benar agama yang dibawa oleh para Nabi itulah sekarang Isa Saya mempelajari kurang lebih dalam 8 tahun Pak Wakil Mubati dalam kehidupan kami orang Manado ini Saya berada dari suku Manado Pak Sulawesi Utara Orang Manado ini Saya sama dengan orang Batak Orang Batak Ada yang marga Nasution Kristen Ada Nasution Islam Orang Batak Ada marga Serikat Kristen Ada juga Serikat Islam Orang Manado tak ada Pak Wakil Bupati Tapi kalau Bapak berkunjung ke Manado sekarang, tahun 2019 Orang Manado itu sudah 51% beragama Islam Kita di Aceh ini mayoritas Islam Saya kemarin baru pulang dari Kota Padang Orang Padang dan orang Aceh ini sama Bapak fanatisnya beragama Islam saya berdakwah, Bukan saya yang bicara Kasian visi saya sampai ke pulau Namanya Bentawai Sampai ke Bentawai Satu gereja Orang Kristen yang ada di Bentawai Mulai dari pendetanya sampai kepada demahannya 700 orang mengeluk agama Islam Kita orang Islam ini kadang-kadang tidak lagi men men mengindahkan tidak lagi mengandai perjuangan Rasulullah SAW apalagi dalam keadaan politik semacam saat ini saling curiga sudah tidak ada lagi kalau saya boleh pakai bahasa yang disampaikan oleh Rukirul sudah tidak ada keangkatan kita berbuang negara saya kemana-mana menyampaikan selalu dikatakan oleh panitia masih ada hati hati-hati apanya hati-hati karena sekarang ini adalah tahun politik saya katakan ini bukan tahun politik ini tahun kekejauhan politik siapa yang bikin kaksau yang bikin kaksau bukan masyarakat Ini yang saya. tahu politik yang ada pada tahun-tahun ini bukan masyarakat. Dari pejabat sampai kepada ulama sudah tidak memberikan contoh kepada masyarakat. Sehingga umat ini terbelah. Kalau orang tanya kenapa umat ini terbelah? Tuan satu, jawabannya itu di spanduk sana. Coba tengok ke belakang sana. Tempat yang untuk hadir sana itu yang bikin peta umat. <SILENCAN> okay. Ini bicara politik, ini sama dengan permainan bola. Kita kalau bikin mau begini, orientasi pemikiran kita cuma pop. Yang pertama kita bicara tentang amanah, empat sifat yang melekat di dalam diri Nabi Muhammad.